Ada 84 tahun yang lalu Bersamaan dengan tahun 1939 Winston Churchill berkata Beliau berjaya mencapai kegemilangannya Di kemudian hari Kerana beliau dapat menjangka Dan meramalkan peluang ketiga itu Pada tahun 2023 Bersamaan juga dengan tahun anak Sekali lagi kita menghadapi Krisis yang besar Infraksi Pendekatan kadar faedah Dolar Amerika Syarikat pengurangan Ukraine urussia penularan wabak Covid. Di sebalik setiap krisis-krisis ini menandakan permulaan era baharu yang juga merupakan peluang keemasan untuk kita semua. Bagi pelabur biasa, pelaburan sering ditaitkan dengan cabaran suku untuk melaksanakan apa yang diketahui seraras dengan perkembangan pasaran semasa dan keuntayahnya mengabaikan segala gangguan luar Bagaimanakah kita boleh mengatasi cabaran ini? Seandainya sebekurangan pengaman dalam pelaburan pak, kata, sesiapa yang menguasai empat elemen ini perlu ada masa dengan luar boleh dikatakan mempunyai kod Russia untuk menggabung keuntungan di pasaran serentak dengan ini. Omnishan Malaysia mengambil kesempatan ini untuk berpelajarkan. Konsep baharu yang merangkumi empat elemen asas ini pada tahun depan. Marilah kita bersama-sama menantikan pelajaran konsep pelaburan saham baru ini yang menyatukan teknik ramaran empat dimensi untuk membuat analisa terperensi sehubungan dengan itu. Gabungan teori kan dan teknik ramaran 4 dimensi dipercayai menguruskan pengetahuan dan teknik para perahu eksklusif dari Pondicat Malaysia peluang keungguran 2023 disusuri dengan pelancaran kursus praktikal khas ramaran 4 dimensi yang dirasmikan pada hari kesyukuran 24 November 2022 kursus ini merangkumi 5 topik topik yang pertama ialah ramaran harga saham topik yang kedua ialah ramaran momentum dan taksi Topik yang ketiga, ramalan kuasa. Topik yang keempat, ramalan gol. Topik yang kelima, aplikasi teknik ramalan tempat dimensi. Selepas menurajali kesemua topik-topik ini, ia akan membuka minda anda. Mungkin membolehkan anda berdiversifikasikan impian untuk meraih keuntungan yang lumayan.